Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas cara menghitung mean, median, modus, standar deviasi, variance, dan range menggunakan aplikasi SPS, SPSS. Nah, langsung saja, di sini kita lihat aplikasi SPSS. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian, saya sudah menyediakan sebuah data. Nah, ini dia yaitu data tinggi badan siswa kelas 5 berjumlah 20 orang. Nah, langsung saja ya. Uh, kita ke langkah pertama. Nah, untuk uh, kita copy dia ya, copy dulu nama siswa. Nama siswa. Nah, kemudian kita uh, kita paste pada data view ya, bukan variable view di sini. Paste pada kolom pertama. Oke, okay, paste. Oke, okay, di sini sudah terlihat namanya. Kemudian selanjutnya kita kembali copy data tinggi siswa. Oke, okay, kita Kemudian kita paste lagi pada kolom kedua. Kita paste. Oke, nah di sini sudah terlihatnya nama dan data tinggi siswa. Nah, kemudian kita beralih ke variable view. Nah, ini sudah terlihat. Nah, di sini kita Edit ya, tadi kan nama siswa jadi di sini. Pada kolom name ditaruh nama, nama kemudian pada kolom label tuh nama siswa ya. sorry keyboardnya rusak guys siswa siswa oke okay. nah kita lanjut kolom keduanya di sini tadi kan tinggi badan jadi di sini tuh tb kemudian pada kolom label label kita tulis tinggi badannya, kepanjangannya Nah, kemudian uh, kolom lain, eh kolom desimal kita ubah dia ke 0 dulu, karena kita tidak menggunakan desimal. Oke, okay, setelah itu um, kita kembali ke data view. Nah, nah di sini kita lihat menu di atas, lalu kita pilih menu analyze kita tekan kemudian kita pilih deskriptif statistik. Nah, di sini muncul beberapa pilihan, kita pilih frekuensi. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kemudian di sini jangan sampai keliru, tinggi badan ini kita pindah ke kolom variable S dengan cara menekan anak panah. Nah sudah terpindahkan. Kemudian kita pilih menu di sampingnya ya, yaitu statistik yang pertama. Oke sudah muncul. Oh di sini sudah langsung ke centangnya Jadi di sini biasanya kosong. Biasanya kita harus harus yang menjentangnya. Tapi di sini karena sudah ya sudah. Mean, median, mode. Standar deviasi, variance, dan range. Kemudian kita tekan continue. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, di sini sudah terlihat nilainya ya. Nah, di sini e, nilai dari mean: 134,35, nilai median: 133,50, dan nilai. Modus, modus modus 140 dan nilai standar deviasi 11,550 dan nilai varian 133,397 dan nilai ranks 50 nah tabel ini uh, bisa langsung di copy pada Microsoft Word nah sekian dari video kali ini uh, semoga video ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh